Selamat datang uh, di Week ke 13 Advance Native Mobile Programming. Materi kita adalah Device Sensor. Perkuliahan akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama saya akan menjelaskan tentang konsepnya dulu. Bagian yang kedua nanti kita akan mencoba langsung di Android Studio. Bagian yang ketiga adalah PR yang akan dikerjakan. Oke, kita masuk ke konsep tentang smartphone sensor ya. Jadi, um, handphone Anda, smartphone Anda uh, pada umumnya memiliki berbagai macam jenis sensor yang bisa dikategorikan menjadi 3 kategori besar yakni motion sensor, position sensor dan environment sensor. Um, pada intinya semua sensor ini digunakan untuk me meng mengecek atau memindai ya, memindai kondisi keadaan lingkungan dari smartphonenya itu ya, smartphone itu sendiri. Itulah mengapa, kenapa kok handphone anda diberi kata smart ya? Karena apa? Karena handphone anda aware dengan kondisi sekitarnya. Oke, okay. nah kita akan coba lihat masing-masing uh, sensor ini ya, motion sensor berguna untuk memonitor pergerakan uh, device ya, pergerakan smartphone, uh, motionnya tepatnya, dan um, dia uh, dia aware bahwa uh, ada gerakan tilt, atau di shake, atau di rotate, atau di swing, dan seterusnya uh, aware terhadap pergerakan tersebut ya. Um, Contoh beberapa aplikasi yang memanfaatkan motion sensor ini adalah antara lain motion gesture, ya, artinya smartphone dipakai sebagai gesture dalam game controller. Misalkan nyetir mobil ya, jadi seolah-olah kita kayak memegang setir. Kemudian swing bowling, ya, kita mengswing smartphone kita, seolah-olah kita melempar bola bowling. Kita mengecast pancingan kita, kayak di game Uh, di game fishing seperti kita seolah-olah memancing di keadaan sesungguhnya. Uh, contoh yang lain adalah fitness applications ya, misalkan memonitor langkah atau step counter, anti theft app, misalkan smartphone Anda Anda lengkapi dengan alarm yang akan berbunyi jika uh, seseorang mengambil smartphone Anda, ya terjadi motion ya berpindah tempat, kemudian terjadi pergerakannya maka alarmnya bunyi itu contoh-contoh manfaat motion sensor motion sensor sendiri ada berbagai macam sensor di dalamnya ya ini hanya sebagian saja accelerometer ini digunakan untuk mendeteksi akselerasi pada suatu sumbu ya suatu uh, sumbunya xy dan z ya termasuk gravitasi oke okay. gravity sensor digunakan untuk mendeteksi arah uh, gravitasi ke gravitasinya ini ada di suhu yang mana begitu ya kalau ditaruh di atas meja, maka gravitasinya uh, di sumbu z, ya, di sumbu z, uh, <tuh> kedeteksi di sumbu z, maksud saya. Kemudian, gyroscope ini untuk um, apa istilahnya? Mencari tahu orientasi dari uh, device-nya, ya, berapa derajat begitu ya terhadap sumbu apa? Nah, step counter ini digunakan untuk mencatat berapa langkah kaki user, ya. Uh, Uh, selama ini ya, ketika uh, dimulai dari uh, apa smartphone-nya di reboot sampai saat ini nah, uh, step counter ini tidak semua available ya di smartphone ya, tidak semua available uh, biasanya step counter ini menggunakan pedometer hardware-nya dan biasanya banyak dijumpai di smart smartwatch atau uh, smart wristband ya jadi memang untuk perlengkapan untuk fitness dan olahraga tidak untuk uh, smartphone sehari-hari, ya. Oke, okay. kemudian kita lanjutkan ke kategori yang kedua, yang ini: position sensor. Position sensor ini digunakan untuk me mengecek, ya, mengukur posisi fis secara fisik device ini terhadap uh, dunia, ya, sebagai referensinya. Ya, sebagai contoh, uh, ada hardware geomagnetic field sensor yang bisa ng ngerti. Kekuatan magnetis ya Kekuatan magnetis di sekitarnya Dipantu dengan akselerometer Yang menyebabkan Device tahu uh, Yang mana north pole gitu ya mana kutub utara kutub selatan Dengan kombinasi magnetic field sensor Dan akselerometer kita bisa bikin Aplikasi seperti kompas Atau Anda bisa bikin aplikasi seperti Pokemon go jika dikombin sama Google map dan GPS Dan selanjutnya Oke okay. Itulah posisi sensor hardware yang ada di dalamnya adalah akselerometer. Ya, selain mendeteksi akselerasi, akselerometer juga aware terhadap gravitasi. Ya, ya aware terhadap gravitasi. Accelerometer dalam posisi diam, tidak dia papain apain ya, itu selalu Um, uh, ini ya magnitudnya selalu 9,8 alias sama dengan gravitasi. Nanti kita bahas itu lanjut ya. Geomagnetik mendeteksi uh, geomagnetic field strength di akses tertentu uh, kalau mau testing tapi tidak saya rekomendasikan ya karena bisa merusak ya bisa berbahaya jadi anda bisa mencoba mendekatkan magnet ke dalam ke smartphone anda ya yes, anda bisa lihat meter nilainya akan meningkat ya ke magnet fieldnya ketika berada di dekat magnet itulah mengapa smartphone tidak boleh berada di dekat magnet karena ada beberapa hal yang bisa mengganggu ya proximity sensor adalah sensor yang mendeteksi jarak antara objek ke Paparan atau layar smartphone ya, nanti kita akan bahas. Dan ini satuannya cm, apa perbedaan accelerometer dan gyroscope? Hah, accelerometer itu mendeteksi laju atau akselerasi uh, device di koordinat XGZ ya, seperti ini jadi akselerasinya yang dilihat. Kalau gyroscope itu mendeteksi uh, derajat radian atau degree. Uh, posisi smartphone-nya di dunia nyata, jadi apakah dia 30 derajat miring ke kiri ataukah dia 180 derajat ke kebalik begitu? nah ini um, menggunakan Oke. Okay? mengombinasikan keduanya Anda bisa menciptakan aplikasi yang berbagai macam ya. Anda bisa bikin sesuatu yang kreatif oke, okay, yang ketiga adalah environment sensor uh, ada macam-macam, ada in, uh, sensor untuk ambient humidity illuminance, ambient pressure Uh, ambient Temperature dan seterusnya. Namun tidak semua uh, hardware ini available di smartphone. Ya. Hanya uh, smartphone tertentu secara khusus yang punya hardware ini. Ada temperature sensor yang digunakan untuk mendeteksi temperatur suhu sekitarnya dalam Celsius. Pressure ini digunakan untuk mendeteksi tekanan udara. Ya. Light uh, kalau light ini biasanya semua smartphone punya ya nih ya. Untuk mendeteksi Intensitas cahaya di sekitar device dalam satuan lumens. Oke, okay. nah <tuh> selanjutnya kita akan membahas lebih teknis, lebih programming, ya teman-teman. <tuh> uh, untuk bekerja dengan sensor, untuk mengakses sensor, me membaca hasilnya, maka Anda harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama, Anda uh, ada yang namanya sensor manager. Sensor manager ini adalah suatu kelas yang punya fungsi utama untuk mengakses data sensor yang ada di smartphone Anda, kemudian bisa mengeset listener untuk sensor-sensor tertentu dan mengambil informasi lainnya. Sensor event ini adalah suatu uh, objek yang menghasilkan uh, hard data dari suatu event sensor yang dipasang, ya datanya bisa bisa kekuatan uh, apa sorry, bisa hasil pembacaan dari sensornya, bisa juga uh, timestamp ketika event itu terjadi dan bisa juga akurasinya ya tingkat akurasi dari pembacaan data sensor tersebut. Kemudian dan sensor event listener ini merupakan interface callback yang dipasang di suatu activity atau fragment yang gunanya nanti akan menjadi fungsi yang dipanggil apabila sensor mendapatkan pembacaan atau data baru. Oke. Okay? Jadi sensor menangkap data maka Interface ini akan dipanggil, dan Anda bisa do something, ya. Misalkan menampilkan ke layar, menggerakkan objek di dalam, menggerakkan objek di UI-nya, dan seterusnya Anda bisa lakukan sesuatu terhadap hasil dari pembacaan data dari sensor. Oke, okay. nah yang biasanya dilakukan oleh uh, aplikasi, ya, pertama adalah. Mengidentifikasi sensor yang ada di dalam smartphone tersebut, ya. Jadi, nggak boleh has, langsung pakai gitu, ya. Saat so, kita langsung pakai accelerometer, kita langsung pakai light sensor, nggak boleh kayak gitu. Tapi, kita harus ngecek dulu apakah smartphone ini ada atau tidak device-nya atau hardware-nya. Jika ada, maka yang kedua adalah kita lakukan pembacaan data. Kita e, menyiapkan listener dan siap menampung pembacaan data. Oke, okay, ini contoh program ketika uh, untuk digunakan untuk mengecek apakah suatu sensor available atau tidak di dalam uh, smartphone. Yang pertama kita punya objek besar sensor manager, kita initialize dengan get system service. Kemudian untuk mengeceknya kita menggunakan get default sensor. Contoh di sini adalah type magnetic field, kita mau ngecek apakah smartphone punya magnetometer. Kalau uh, ada maka do something, kalau tidak ada maka biasanya kita tampilkan toast gitu ya. Kemudian untuk memonitor atau membaca data dari sensor tersebut yang harus dilakukan adalah uh, memasang listener. Ya, jadi Anda lihat di sini ada register listener dari sensor manager, register listener. Kemudian uh, sensornya apa? Misalkan di sini kita di atas sudah siapkan uh, apa namanya light uh, untuk mendapatkan akses ke sensor light. Kemudian uh, ada delay. Nah, kita akan bahas apa sih delay ini nanti ya. Nah, untuk membaca data dari uh, hardware sensor tersebut, maka disiapkan sebuah interface callback namanya on sensor change ada satu parameter yang dipasing namanya event nah event ini memuat macam-macam informasi kalau anda akses property values nah nanti di situ anda bisa membaca hasil pembacaan datanya kalau misalkan light sensor dia akan mengembalikan suatu angka berupa lumens kalau proximity sensor dia akan mengembalikan suatu angka berupa jarak objek ke smartphone anda dalam ukuran sentimeter. Uh, akselerometer akan mengembalikan data berupa tepatnya array, array of float. Jadi values ini um, kalau akselerometer berupa array, ada indeks 0, 1, 2, 3, 0 itu X, 1 itu Y, 3 itu 2 itu Z. Macam-macam ya, jadi tergantung uh, sensor yang dipakai dan Anda harus membaca dokumentasi cara membaca, cara mengakses data dengan tepatnya karena setiap sensor beda-beda. Oke, okay. nah terkait tentang sensor delay, ketika kita memasang listener, kita harus tentukan um, pembacaannya ini mau seberapa sering, mau seberapa delay-nya mau seberapa sering, kalau nggak di-set ya kita menggunakan delay normal atau alias 200.000 ribu microsecond, oke, okay. kalau sensor delay game ini 20.000 microsecond, kalau sensor delay UI 60.000 microsecond, dan sensor delay fastest tanpa delay sama sekali, Oke, okay. jadi pembacaannya uh, tidak ada delaynya, langsung kebaca begitu ya. Uh, harap diketahui bahwa kalau Anda menggunakan delay yang lebih besar, maka otomatis proses uh, kerja pr prosesor itu lebih rendah, sehingga ujung-ujungnya menghemat baterai ya. Kalau Anda pilih uh, delaynya kecil, maka akan lebih boros baterai. Jadi hati-hati ketika memilih sensor delay, karena Uh, kalau anda bikin game ya dan anda pilih fastest ini kemungkinan akan drain baterainya so fast ya, jadi sangat uh, menghabiskan baterai. Best practice di sini adalah selalu lakukan uh, disable sensor ketika uh, aplikasi tidak sedang di foreground atau dia lepas dari foreground, pindah background ya, pindah aplikasi lain maka kita override on pause di sini, kemudian kita unregister listener. Oke, okay, ini tuh untuk penghematan baterai. Jadi jangan sampai sensornya tetap jalan uh, walaupun kita tidak all, uh, di foreground ya. Nah, seperti itu. Kan koordinat sistem ya. Sensor koordinat sistem sama seperti uh, koordinat kita ya, X, Y, Z. Ya. Cuman perbedaannya yang harus dipahami pahami adalah sumbu-sumbu ini tidak akan berubah posisinya ya selalu seperti ini walaupun Anda rotasi-rotasi Anda putar-putar ya tapi uh, yang harus dicatat adalah stay like this koordinatnya selalu seperti ini set selalu dari uh, belakang ke depan ya layar X itu kiri ke kanan y itu atas ke bawah ya bawah ke atas untuk positifnya nah seperti ini ya koordinat sistem dari uh, hardware Anda device Anda atau biasa disebut local koordinat sistem Nah, uh, emulate sensor using emulator, di sini Android Studio punya fasilitas untuk mengemulasi sensor-sensor tertentu, enggak semua ada, Ya, uh, ada akserometer, gyroscope, itu Anda bisa emulasikan melalui emulator. Tapi yang the best, the most accurate adalah tetap menggunakan real device, teman-teman. Oke, okay, baik, kita langsung coba tutorial yang pertama, yakni um, kita nyoba akselerometer, teman-teman. Uh, Pertama-tama, Anda siapkan dulu swat project baru, PIC 13, ya. Uh, tambahkan 3 buat teks di main uh, di layout Anda. Di sini saya sudah punya satu. Oke. Uh, Oke, okay. okay, kita kasih nama hello board-nya, di XT, MSG, kemudian kita drag and drop lagi di atasnya. kita set oh sorry kita set 24 nah kasih nama txt light reflector light yang ketiga kita masukkan lagi kemudian kita contohkan kiri-kanan Yep. Dxt gyro faktor oke, okay, jadi kita punya tiga buah uh, textview view. Uh, by the way, saya tidak membuat aplikasi spesifik, ya, aplikasi yang tertentu di sini tujuan saya adalah hanya mencoba-coba sensor man, man ya jadi saya tidak pakai MVVM tidak pakai data binding ya jadi saya ingin cepat aja untuk mencoba beberapa sensor oke okay. kita akan menggunakan Kotlin extension seperti saya katakan sebelumnya tidak menggunakan data binding jadi langsung anda buka Gradle build Gradle tambahkan di bagian ini ID Kotlin Android extensions, ya, yeah. signal. Oke okay, sambil nunggu sinanya kita lompat dulu ke sini. Nah, uh, saya mau bikin uh, astrometer ya, uh, pendap, uh, saya membaca data dari astrometer, maksudnya. Yang pertama dilakukan adalah menyiapkan sensor manager di bagian main activity. Oke okay, di sini di bagian atas private. Tipenya adalah sensor manager dan null, ya, tentu null. Oke, okay, itu yang pertama. Uh, kemudian, sensor managernya ini kita initialize di bagian on create sensor manager, get system service uh, context sensor service. Ya, yeah. ini harus di-casting menjadi sensor manager. Oke. Okay. Kemudian um, kita punya juga variabel untuk menampung data dari akselerometer. ya. Karena akselerometer menghasilkan array of float, ya. Ada x, y, z menunjukkan akselerasi di sumbu x, akselerasi di sumbu y, akselerasi di sumbu z. Maka anda harus siapin dalam bentuk float array yang isinya tiga, ya. Size-nya tiga. X, y, dan z Indeksnya ada 3. Oke, okay, sudah. Kemudian, uh, di bagian on resume, kita override dulu on resume. Eh, sorry, on resum. Nah, di bagian ini kita mulai mengakses accelerometer. Kita mencoba akses accelerometer. Caranya adalah Anda uh, siapkan variabel accelerometer sensor, kita akses sensornya. Kita dapatkan melalui sensor manager, get default sensor, sensor, dot, uh, type, accelerometer, seperti ini, ya. Jika null, tidak null maksud saya, nah, jika tidak null, maka artinya, smartphone tersebut punya, uh, punya hardware accelerometer, tapi jika null maka kita tampilkan toast uh, accelerometer is not detected seperti ini ya. Tapi jika tidak null maka kita uh, bisa me, apa istilahnya me, memasang interface, memasang listener maksud saya ke activity ini. Jadi yang dilakukan adalah meregistrasikan sebuah listener, register listener, ya. Kemudian e, siapa yang mau dipasangi listener? Tentu saja adalah kalau mau gampang ya, si activity itu sendiri sehingga di sini tujuannya adalah dis, koma sensor apa gitu ya, objek sensor apa yang akan dipasangkan ke listener ini. Tentu sajalah accelerometer sensor yang kita sudah punya akses yang tidak nul itu kemudian koma uh, delay-nya nah, sensor manager delay. saya akan pakai sensor delay game seperti ini oke okay. nah ini ada error saya coba cek dulu ya karena sensor manager ini nullable Anda bisa lihat di sini maka nggak boleh langsung harus dikasih tanya-tanya di sini Kemudian yang error lagi menunjukkan bahwa uh, si this ya, si this yang diset sebagai listener ini enggak punya interface-nya. Ya si main activity ini belum punya interface yang bisa menghandle uh, listener ini. Sehingga langkah selanjutnya adalah Anda menambahkan uh, implement interface sensor event listener di bagian akhirnya si class main activity. Dan uh, error di sini menunjukkan bahwa Anda harus mengimplement Fungsi-fungsi dari interface sensor event listener ada dua: ada on sensor change dan on akurasi, akurasi change. On sensor change punya satu parameter, dan inilah data yang ditangkap ya, dari hasil pembacaan hardware sensor Anda. Uh, event ini bisa berisi value, bisa berisi informasi lain. Jadi, uh, kita akan sebagian besar waktu kita dihabiskan di dalam sensor change ini yang on akurasi akurasi change ini akan dijalankan apabila terjadi perubahan asuran akurasi dari sensornya. kita akan kosongin dulu. Nah, kita akan masuk ke on sensor change pertama Anda harus cek dulu event.type-nya. Jadi kalau Anda klik event. sensor.type ya. Kita bisa deteksi apakah sensor type-nya itu adalah eh uh, jika iya, kita do something. Karena ini nullable, maka anda harus kasih tanda tanya atau double exclamation mark seperti ini. Oke. Okay. Kita punya accelerometer reading di atas. Untuk menangkap hasilnya, ya kita tampuk saja teman-teman, event.sensor.value Sorry, kebalik. Event.values Ya, seperti ini. Jadi, accelerometer reading saya punya informasi dari si accelerometer. Nah, untuk Accelerometer kalau mau akses, uh, akselerasi di sumbu-sumbu tertentu, Anda bisa akses menggunakan indeksnya. 0 itu sumbu X, 1 itu sumbu Y, Z itu sumbu, eh sorry, 2 itu sumbu Z. Nah, misalkan di sini saya akan simpan var X, sebenarnya bukan var X ya, tapi var AX, acceleration in X maksudnya, acceleration in Y, ini satu ya mungkin saya ganti aja ya supaya nggak mis misleading a a x a y a z ya. -axel region in x acceleration in y and acceleration in z kemudian saya akan melakukan pemanggilan text message menggunakan kotlin extension kemudian saya set um, a x sama dengan dollar a x -A -Y dollar a -Y aset dollar, aset ya, seperti ini oke, baik. Nah, saatnya di testing ya. Teman-teman, saya akan coba running uh, lewat emulator dulu ya. Oke, ada yang error di bagian atas ini ya. Um, Anda harus tambahkan tanda tanya di sini, supaya nggak error. Oke, okay, ini emulatornya dan anda bisa mengemulasikan uh, accelerometer ya menggunakan uh, virtual sensor di sini. Jadi anda akses menggunakan triple dot yang ada di sini, tekan virtual sensor, kemudian anda bisa klik move, kemudian anda bisa gerakan device anda dan anda bisa lihat pembacaan uh, datanya yang ada di sini. Oke. Okay. ya, sumbu set sumbu X, dan sumbu Y termasuk rotasi juga ya teman-teman oke, okay. baik uh, kita lanjutkan dulu tutorial selanjutnya teman-teman uh, kita akan mencoba membuatnya namanya step counter oke, okay. step counter itu adalah uh, suatu aplikasi atau suatu jenis aplikasi yang bertujuan untuk mengetrack memantau, menghitung jumlah langkah kaki user. Ya, biasanya menggunakan yang paling akurat maksud saya menggunakan pedometer. Ya, pedometer uh, hardware khusus untuk mengecek atau memantau langkah kaki. Dan hardware ini biasanya available hanya di beberapa produk-produk wearable kayak uh, smartwatch atau smart wristband. Ya, tapi jarang sekali ada di smartphone standar. Ya, sehingga kita tidak bisa menggunakan step counter hardware sensor ini alternatifnya adalah kita bisa menggunakan accelerometer untuk mendeteksi uh, langkah kaki user ya oke okay. nah caranya adalah bagaimana nah, kita harus menghitung yang namanya accelerometer magnitude jadi accelerometer itu hardware yang menghasilkan nilai akselerasi pada sumbu-sumbu x, y dan z. Nah, kita harus mencari e, kekuatan semua akselerasi tersebut, ya, menuju apa? Vektor lengnya, ya, dengan kata lain vektor lengnya, dengan cara atau menggunakan rumus seperti ini, ya. Jadi kita akarkan, kita kuadratkan semua akselerasinya, ax, ay, AZ-nya kita kuadratkan, dijumlahkan, lalu kita e, apa namanya? Kita akarkan, sehingga akan muncul suatu Uh, akselerometer magnitude ke suatu tujuan tertentu, ke arah tertentu, akselerasi menuju arah tertentu dengan kekuatan sekian. Uh, equations ini kalau diteskan di uh, akselerometer Anda akan menghasilkan nilai yang sama persis dengan gravitasi bumi 9,81 meter per second jika diletakkan dalam kondisi flat di atas meja enggak diapa ya. Tapi begitu kita angkat, kita goyang-goyangkan maka nilai ak akselerometer itu tentunya akan berubah-ubah. Oke, okay. tergantung anda uh, uh, apa namanya menggerakkan ke arah mana. Oke, okay, baik. Nah, um, berdasarkan nilai tersebut accelerometer tersebut kita bisa menetapkan suatu batasan ya sebagai contoh jika nilainya lebih besar dari enam maka itu menandakan bahwa ada suatu step kita sedang usernya dianggap sedang melangkahkan kaki ya tapi ini subject to change ya ini mesti di, anda mesti konfigurasi menentukan sendiri dicoba coba sendiri oke okay. kita harus mengcomber Accelerator magnitude sekarang dengan yang sebelumnya nilainya kita diferensiasikan, kita compare, kita selisihkan. Jika selisihnya lebih besar dari n, maka kita tambahkan steps di sana. Nah itu algoritmanya seperti itu. Oke langsung aja kita coba, teman-teman. Kita perlu tambah beberapa variable. Yang pertama adalah uh, private var previous magnitude. Previous magnitude ini float ya, tanda-tanya null kemudian private, far, step counter, integer null, ya tentu saja langkah pertamanya kita set null selanjutnya kita hitung magnitude dengan rumus yang tadi saya sampaikan kita sudah punya akselerasi masing-masing sumbu untuk menghitung magnitude kita ya dapatkan dengan cara square root kemudian ax.pow pangkat dikuadratkan 2 ditambah ay.pow power ya, pow to power dikuadratkan, ditambah asset.pow kuadratkan, kita mendapatkan magnitude, kekuatan atau akselerasi e, ke, ke arah tertentu sesuai dengan ax, ay, dan seterusnya sehingga kita mendapatkan satu angka dengan angka tersebut kita bisa cek, ya, kita tapi anda harus cek dulu previous v nya tidak null Oke, okay, seperti ini. Kita komperkan, uh, kita diferensiasikan, diselisihkan, V yang sekarang dikurangi dengan previous V, gitu ya. Uh, dan rasa seru, seru Jika diferensiasinya lebih besar dari 6, maka kita tambahkan step counternya. Dan tampilkan di message, di text view-nya. Text uh, dollar Dollar step counter steps. Seperti ini. Oke. Okay? Tapi uh, jangan lupa uh, setelah ini proses selesai, Anda harus merekam kembali previous V-nya menjadi V supaya bisa diselisihkan nantinya di pembacaan berikutnya. Jadi pembacaan pertama kalau memang tidak dijalankan tapi tetap disimpan nilainya sehingga pada pembacaan selanjutnya previous V ini akan bernilai magnitude sebelumnya dan akan di dengan magnitude yang baru jika selisihnya lebih besar dari nama maka terjadilah langkah kaki nah kali ini saya akan mengetes di real device saya di Samsung saya kita akan coba lihat baik ya ini hasilnya ini ini layar handphone saya menggunakan aplikasi Your Phone dari Windows saya akan lakukan small tab di belakangnya dan Anda akan coba cek oh sebentar ada yang salah ini sebenarnya Oke, okay, tunggu-tunggu. Oke, okay, maaf, saya lupa mengomen yang ini dulu, ya. Ini kita komen dulu pembacaan astrometernya, ya. Saya akan ulangin lagi, saya play kembali, teman-teman. Karena kalau nggak dikomen, nanti keluarnya ini terus, ya. Padahal saya ingin menampilkan jumlah langkah kaki gitu ya, yang sudah terjadi. Nah, kita akan cek, teman-teman. Oke, okay. uh, saya akan gently tap ya, And kalau mau ngetes Anda bisa jalan-jalan ya Anda bawa smartphone-nya Anda jalan-jalan, Anda lihat uh, langkahnya nambah enggak atau Anda bisa kasih tab uh, di belakang handphone Anda, ada tap ya secara gently, secara soft untuk mensimulasikan langkah kaki tab, tab, tab seperti ini, oke okay? jadi nah ini Anda bisa lihat ya stepnya jalan Oke, okay. jadi um, kita bisa menggunakan membuat step counter hanya menggunakan uh, accelerometer. Baik ya, kita lanjutkan tentang uh, gyroscope sensor yang mendeteksi rotasi device di dunia. Oke, okay. um, karena di dunia kita dengan device anda itu punya koordinat yang berbeda. Yang pertama kita menggunakan x, y, z. Okay. Dan device itu punya local koordinatnya sendiri. Ingat, uh, set dari device itu selalu dari layar ke atas, begitu ya, dari belakang layar sampai atas itu selalu set. Jadi, kalau Anda putar-putar kayak gimana device-nya, uh, arahnya selalu seperti itu koordinatnya seperti itu. Nah, hal ini tidak matching dengan uh, world koordinat system kita, ya. Jadi, kita perlu membuat. Transformation matrix ya dari device tersebut yang akan dikalkulasikan sehingga mengkonversi dari uh, apa posisi xyz lokal koordinat menjadi xyz world koordinat. Nah, kita, uh, untungnya tidak perlu repot-repot karena Android Studio sudah menyediakan fungsinya yang namanya get rotation matrix. Oke, okay. kemudian setelah anda punya matriks transformasinya, kita bisa panggil get orientations untuk menghitung mengambil um, data orientasi dari smartphonenya yang sekarang sudah berupa uh, radian, ya berupa radian uh, dari tiga kategori azimuth, roll, dan pitch. Azimuth ini adalah rotasi berdasarkan sumbu y, ya. Roll ini adalah rotasi berdasarkan eh sorry, kalau asimu itu berdasarkan sumbu Z kalau roll ini berdasarkan sumbu Y dan pitch ini berdasarkan sumbu X ya. jadi Anda bisa dapatkan info ini dengan mengetahui info ini Anda bisa membuat gesture device-nya membuat gesture device-nya sorry, mem membuat suatu aplikasi memanfaatkan gesture device-nya oke, okay. pertama-tama yang dilakukan adalah kita menyiapkan beberapa variabel, private var Uh, magnetic reading, magnetic reading ini uh, apa namanya kekuatan magnet ya berdasarkan sumbu tertentu ya X, Y, Z. Kalau anda punya magnet, anda dekatkan nanti akan terima ya akan apa? Akan kebaca stringnya Ini menggunakan float. Array, tiga juga karena ada tiga sumbu x, y, Z. Selanjutnya adalah kita siapin di ondysamp tip uh, sensor yang baru, yakni fall magneted sensor sensor manager get default sensor sensor dot mag type. -sensor magnetic field nah, seperti ini. Kemudian kita cek apakah available enggak magnetic field di smartphone kita. Copy paste saja dari yang sebelumnya. Kita tinggal copy paste di sini, di sini, kemudian ini diganti magnetic magnetic field is not detected. Ya, yeah, seperti ini. Oke, okay, selanjutnya pindah ke sensor change ya. Di sini kita sudah ucah accelerometer, kanda tambahkan if lagi, if, event, sensor, type, ngecek dulu nih ya, apakah sensornya sama dengan type magnetic field, jika iya, maka simpan value-nya, mirip seperti yang kita lakukan sebelumnya di sini, accelerometer reading sama dengan event value, ini juga lakukan yang sama, tapi bedanya adalah magnetic reading ya, untuk magnetic reading magnetic reading sama dengan event values kemudian untuk menghitung mengkalkulasi orientasi device maka dua nilai ini harus ada Accelerometer reading dengan magnetic reading ini harus tidak nul ya, karena untuk mengkalkulasi rotasi suatu device android butuh dua value ini dua informasi ini jadi kita cek aja accelerometer reading tidak nul tidak nul dan dan magnetic reading juga enggak boleh nul jika memang demikian maka kita bisa lanjutkan dengan uh, apa namanya mencari rotation matrix pertama-tama siapin dulu arraynya matrix 3x3 itu bisa disimpan dalam bentuk float array 9 ya indeks 9 012 di pokoknya ada 3x3 nya oke okay. Rotation Matrix. Nah, kemudian siapkan juga Orientation Angles. Ini adalah uh, hasil akhirnya. ya. Jadi hasil akhir dari device saya ini uh, berapa derajat sih sumbu X-nya. Maksud saya asimutnya berapa, pitch-nya berapa, roll-nya itu berapa derajat. Kita uh, gunakan array pen penampung. Dengan indeks 3, ya, si X, Y, dan Z. Jadi, orientation angles ini adalah hasil akhirnya. Rotation matrix ini untuk berisi ddc uh, matriks transformasinya yang akan mentransformasikan local coordinate menuju ke world coordinated system. Oke, okay, kemudian kita butuh bantuan sensor manager.get rotation, uh, bukan sensor manager itu, ya, tapi sensor manager yang uh, global class-nya get rotation matrix. Nah di anda bisa lihat ya, dia minta rotation matrix. Yang pertama kita kasih kosongan, rotation matrix kita kosongan. Kemudian yang parameter kedua dia minta inclination matrix, matrix inklinasi. Di sini kita tidak memerlukan itu, kita nulkan. Yang ketiga adalah gravitasi, kekuatan magnetik. Strength dari smartphone-nya yang saya rasakan sekarang, saya istirahat. Ini berarti kita kasih magnetic reading, kemudian accelerometer. Accelero, uh, eh, kebalik. Maaf, ini yang magnetic yang terakhir. Yang keduanya adalah accelerometer-nya. Nah, seperti ini. Oke, okay. jadi teman-teman, uh, kita, kita kirimkan pembacaan accelerometer reading-nya dan magnetic reading-nya ke fungsi ini, nanti fungsi ini akan mengkalkulasikan rotation matrixnya, sehingga selepas dari fungsi ini rotation matrix Anda sudah nggak nul lagi, sudah ada isinya, sudah ada angka-angkanya, yang siap dipakai untuk menghitung yang namanya orientations get orientations nah ini dia, di get orientations ini dia minta rotation matrixnya mana, nah kita kasih rotation matrix yang sudah dikalkulasikan oleh si get Rotation Matrix. Jadi Rotation Matrix ini sekarang bernilai suatu angka. Kemudian hasilnya kita kirim ke Orientation Angles. Jadi Orientation Angles yang awalnya 0 ketika masuk fungsi ini, dia akan berisi nilai-nilai azimuth -nilai, uh, Roll dan Pitch yang bisa kita manfaatkan nanti. Oke. Okay. Untuk membacanya, Anda bisa akses Orientation Angles. Uh, sebentar. Indeks ke nol ini adalah asimut, ya asimut. Indeks ke satu adalah pitch. Indeks kedua adalah roll, oke. Okay. Tapi masalahnya masih dalam satuan radian, oke. Okay. Jadi kita konversi menjadi degree. ya. Caranya adalah, untungnya ada met uh, to degrees. Nah, oke, okay. to degrees kita bisa konversikan menjadi degrees, Kita convert ke double dulu. Aslinya kan nih ya, di convert ke double terus um, supaya rentangnya antara 300 0 sampai 360 derajat kita pluskan 360 derajat kemudian kita persenkan ini, ini tapi um, maksudnya tidak tidak harus seperti ini ya tidak seperti ini Jadi, cukup metode grida saja cukup sebenarnya oke okay. 360 derajat nanti hasilnya antara derajat antara 0 sampai 360 derajat kita kopas ini 2 kali 3 kali asimut uh, pitch dan roll oke okay. sini 0, 1, dan 2 oke okay. um, ya betul sudah betul sekarang saatnya ditampilkan ya mestinya kalau mau Anda buat apa ya uh, bola begitu ya bolanya akan ngerol ke kanan ke kiri atas bawah tergantung nilai-nilai yang anda tangkap di sini. Tapi di sini saya fokus hanya untuk nyajikan data saja, teman-teman. Jadi kita akan tampilkan, simut equals um, dollar asimut Page mungkin saya back black ses, enak aja supaya rapi ya. Page dollar pitch backslash n roll dollar roll ya memang seperti ini. Oke. Okay. Saatnya di tes kembali lewat smartphone uh, real saya ada juga bisa mengetes lewat uh, apa namanya? lewat emulator ya. Nah tinggal gunakan virtualnya untuk diputar-putar oke okay, ini ya device saya ada pembacaan 186 derajat asimut 359 rollnya 0 begitu kan teman-teman Nah rollnya kenapa 0 karena saya letakkan flat di surface sekarang saat ini tapi kalau saya rotate ke kanan di roll ke kanan maka nilai derajatnya muncul kita rotate ke kiri nilai derajatnya juga muncul seperti itu teman-teman ya oke okay. nah Oke, okay. nah ini 90 derajat. Pitch juga sama, pitch kita coba asimut, ya asimutnya juga sama. Oke, okay, teman-teman, itu. Nah, itu ya kita berhasil membaca data dari ciro. Kita lanjut ke light sensor. Light sensor di sini untuk menggunakannya adalah untuk mengukur intensitas cahaya yang kena ke device-nya. Ya, ini sensor ini akan mengembalikan sebuah nilai dalam satuan lumens, ya, yang menunjukkan kuantitas cahaya yang masuk ke dalam device tersebut. Pemakaiannya untuk apa sih biasanya? Ya, misalkan aplikasi yang bisa otomatis berganti ke dark mode jika cahaya intensitas cahayanya rendah atau aplikasi yang auto adjusting brightness ketika nonton video kalau gelap dia otomatis brightnessnya dinaikkan seperti itu oke okay. langsung saja kita uh, bikin sensornya di sini fault light sensor sensor manager get default sensor sensor type uh, light oke okay. copy paste saja dari yang sudah ada ctrl C, control v ini saya copy paste light sensor light sensor oke okay, ini se harusnya light sensor is not detected oke okay, seperti ini uh, ya yep. Untuk mendapatkan nilainya itu sangat-sangat gampang ya karena dia hanya return satu value aja. If kita cek dulu ya, if even sensor type adalah type light maka kita bisa tampilkan di light text sama dengan uh, even values ya. cuma ini aja. Jadi Uh, Indeks-indeks yang lainnya tidak dipakai, teman-teman. ya. Indeks-indeks lainnya nggak kepakai. Um, kita coba aja langsung ya, teman-teman. Kita coba play di sini. Oke, okay. ini kondisi cahaya sangat terang di tempat saya ya. Jadi, uh, apa namanya, 100 nilainya, 100 lumens. Tapi kalau saya cover, ya. Nah, ini kalau saya cover pakai tangan saya, maka, Nilainya akan meredup, ya cahayanya meredup. Jadi ini gunanya light sensor, oke, okay, untuk menangkap uh, cahaya. Uh, dimana posisinya itu kelihatannya device-nya ada di pinggir front kamera. Jadi anda kalau mau nyoba anda bisa tutupin front kamera anda dan anda amati bahwa light sensornya nilainya lumensnya meredup. Oke, okay, teman-teman, itu ya tentang light sensor. Berikutnya kita coba proximity sensor. Proximity sensor ini uh, adalah sensor yang bisa menghitung distance secara antara uh, handphone dengan uh, objek. ya, Handphone dengan objek yang di depannya um, dalam satuan sentimeter. Beberapa device memang menyajikan data secara akurat. Misalkan berapa sentimeternya. Tapi itu untuk device-device yang mahal ya. Yang device-device yang lain, yang mainstream itu hanya pada umumnya hanya menyajikan dua nilai, yakni terjarak dekat atau jarak jauh. Sebagai contoh, untuk handphone Samsung hanya mengembalikan dua nilai, 0 cm dan 5 cm. Enggak peduli, jaraknya itu sangat jauh banget, gitu ya, dia hanya mampu mendeteksi paling dekat 5 cm dan 0. Jadi akan uh, sensor ini akan mengembalikan dua nilai saja, 0 dan 5. Gunanya pasti proximity sensor. Misalkan Anda mendisable layar ketika menang, mengangkat lepon ya, jangan sampai uh, ketika lepun, pipi Anda tidak sengaja menekan-nekan gitu ya. Menekan-nekan uh, layar yang uh, muncul ya. Jadi disable layarnya dengan men menggunakan proxi proximity sensor. Oke. Okay. Langsung aja teman-teman kita akan pasang nih proximity nya Vol proximity sensor uh, sensor manager cat default sensor proxy proximity copy paste saja Ctrl C eh uh, proximity sensor sini ya oke okay. yep oh ini so, sudah saya rubah nah oke okay. Kita balik ke on sensor change, um, kita cek dulu if event sensor type sensor.type proximity. Jika iya, kita tampilkan nilainya di saya pakai light ya. Kita pakai light aja. dot .even, values dan 0.2 string karena saya pakai light ini saya akan komen dulu yang lainnya supaya saya ingin tahu proximity oke okay, jika nah jika proximity-nya kurang dari 0 ya artinya ada objek yang sangat dekat di layar seperti ini teman-teman maka yang saya lakukan adalah mengubah nah ini dia Mengubah uh, app saya menggunakan Dark Mode Themes, ya Dark Mode Themes, jadi mode night. Yes, jadi ini program untuk meng mengganti uh, layar atau UI Anda, ya smartphone atau aplikasi Anda untuk diganti menggunakan uh, Dark Mode. Jadi yang diganti bukan smartphone-nya, tetapi app-nya mengganti timnya menjadi hard dark mode ya dengan cara ini oke okay. oke okay, sebentar kalau mau sebaliknya Anda bisa ganti mode net no ya untuk sebaliknya artinya mengubah dari dark mode menjadi kondisi normal oke okay, sebentar saya coba lagi Oke, okay, um, kalau saya, ini Anda bisa lihat ya, ada jarak 5 cm gitu ya, tapi kalau saya tempelkan tangan saya dekat sekali, ya dekat sekali, nah sangat dekat sekali gitu ya. Oh ini saya lupa menampilkan me, ya, di sini, nah Anda bisa lihat ya jaraknya 0 cm dan men-trigger ini, men-trigger set default net mode-nya, jadi net mode-nya, eh, app saya berubah menjadi net mode. Nah, gelap seperti ini ya. Backgroundnya gelap dan um, teksnya putih. Anda bisa bermain-main dengan timnya, net mode ini dengan meng mengakses value, themes ya, Ini ada dua, themes ya, teman-teman. Themes yang normal dan Anda bisa cek yang dark ya. Anda bisa ganti-ganti warna, ganti warna teks, dan lain-lainnya. Anda bisa lakukan di sini. Oke okay, ya, teman-teman. Jadi, itu gambaran singkat tentang. Sensor yang ada di smartphone Anda, ya, ya, smartphone Anda itu smart enough untuk mengetahui kondisi sekitarnya. Ya, ada banyak sensor yang masih dicobain, Anda bisa coba-coba nanti. Ya, silakan nanti di sendiri. Nah, untuk homework yang akan Anda kumpulkan dalam... Minggu-minggu ini adalah pertama Anda buatlah sebuah ide aplikasi yang memanfaatkan sensor-sensor tersebut. Memanfaatkan lebih dari sensor juga nggak masalah. Ya, e, aplikasinya bisa berupa entertainment app, bisa berupa game, bisa berupa productivity app, fitness health tracker app, dan sebagainya. Anda saya bebaskan untuk membuat mendeskripsikan app tersebut. Nah, Anda deskripsikan ke dalam dua paragraf yang berisi. Sensor-sensor apa yang Anda pakai di aplikasi Anda nantinya, dan tujuannya apa sensor sensornya dipakainya, untuk apa gitu ya, untuk ngapain di gamenya gitu ya, atau untuk ngapain di aplikasinya. Oke, okay. uh, jawaban Anda Anda tuliskan ke ULS dan di post paling lambat minggu ini. Uh, jika ada pertanyaan, Anda bisa email ke saya atau langsung Jabri lewat hangout, oke okay. uh, terima kasih atas perhatiannya, sudah menonton juga, um, sampai jumpa lagi di lain kesempatan Hello.